Oke, hey, assalamualaikum. <tuh> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Viva Content. Baik, teman-teman di sini saya tidak membuat konten atau mem apa main game ya. Maaf, kalau agak sedikit berisik karena di sebelah saya ini jalan raya. Saya kebetulan lagi di toko. Ini tukang las ini, jadi berisik ya. Maaf kalau berisik. Baik, teman-teman di sini saya uh, ingin menginformasikan buat teman-teman uh, cara. Bagaimana kita itu biar video short kita itu diterima bisa dimonetisasi dan video-video short apa aja yang diterima oleh YouTube yang di, bisa diterima oleh YouTube. Jadi kita tidak sembarang asal main. Uh, Oke, okay, kita sambung lagi ya karena terputus tadi ada yang belanja. Baik teman-teman, uh, di sini. Jadi di sini saya tidak bisa menjelaskan semua uh, apa apa aja persyaratannya, tapi nanti di sini. Kita akan dibantu oleh channelnya uh, Karunisa Arlina ya, kalau nggak salah channelnya Karunisa Arlina kalau nggak salah ya. Nanti saya kumpulkan uh, linknya di sini ya. Nanti uh, gambarnya seperti ini. Nanti bisa kalian cari aja. Ini uh, channelnya Karunia apa Arlina ya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi jadi itu dia teman-teman. Jadi biar di sini tuh biar tidak gagal paham, maksudnya itu biar kalian tuh paham tahu video short apa aja yang diterima oleh YouTube yang bisa dimonetisasi, jadi di sini tidak sembarang kita main upload upload video short, ya peraturan peraturannya apa aja, gitu ya teman teman ya bisa kalian simak aja nanti videonya, karunia Arlina, Karnisa Arlina kalau nggak salah ya disitu nanti akan jelaskan mudah-mudahan kalian paham dan tidak capek-capek membuat video short gitu ya nanti pertengahan bulan ini kita sudah dimonetisasi teman-teman pertengahan bulan ini ya tahun 2023 Januari kalau nggak salah ya mudah-mudahan video-video short kita itu diterima oleh Youtube kita bisa gajian teman-teman ya jadi kita bisa mengumpulkan kalau nggak salah itu dia ngomong sekitar 1000 subscribe dan juga 10 juta Uh, publik atau view ya teman-teman ya jadi itu dia oke okay, tanpa lama-lama uh, kalian bisa masuk aja ke channelnya Karunia uh, Karunisa Arlina gitu ya mohon maaf baik uh, mohon izin dulu kepada channelnya Karolina, uh, Karunisa Arlina aduh susah banget ini jadi saya di sini mengeser biar uh, teman-teman lain bisa tahu peraturan-peraturan uh, Uh, kita itu membuat video short agar terima oleh YouTube. Baik, teman-teman, langsung cek aja, langsung nonton aja videonya biar kalian tahu. See you. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Oke, okay, next. Lanjut.